jujur dan paling jujur kita jujur dan paling jujur kita orang yang banyak dosa dosa diantaranya kita memikirkan kerongkong, jangan memikirkan roh kita, kita memikirkan jasad, tapi kada pernah memikirkan hati dan pikiran kita, kita beri perhiasan jasa, tapi kada pernah berikan hati kita perhiasan, kita beri segalanya buat kerongkong, tapi waktu dan kesempatan apa-apa buat hati dan pikiran kita lalu kita nanti apabila meninggal dunia terkejut karena apa yang kita miliki sebenarnya tidak ada kerongkong tinggal dengan kerongkongnya roh kembali kepada Allah tak punya apa-apa itu yang jelas kesalahan kita itu yang jelas kekurangan kita mudah-mudahan Rasulullah yang suci dengan segala kelebihannya memberikan kepada kita walau secuil rahmat, secuil berkat kepada kita, agar kita yang berdosa, yang banyak kesalahan ini menjadi selamat daripada timbarkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mereka-mereka yang masih hidup di alam dunia ini kan mereka beriman kepadamu Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Ampuni dosa dan kesalahan kami Orang-orang yang telah mendahului kami Berikan mereka syafaat kekasihmu ya Allah Berikan mereka pertolongan kekasihmu ya Allah Kami akan berterima kasih kepadamu dan kepada kekasihmu yang akan merasakan betapa Engkau dan kekasihmu memperhatikan dan menyayanginya. Amin, amin ya Rabbal alamin.